Halo teman-teman, wow, ada mainan kotor lagi teman-teman Oh ya, selamat datang di channel si keren boy teman-teman Wow, ada mainan kotor dan ada air teman-teman Dan kita akan membersihkan mainan kotor ini teman-teman Mari kita bersihkan teman-teman Wow, kita mulai dari yang mana dulu teman-teman Lihat, kotor banget teman-teman Wow Ayo kita mulai saja membersihkan mainan ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Wow, kita ambil langsung ya, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja kita bersihkan, teman-teman. Wow, sudah bersih, teman-teman. Wow, kita letakkan di sini, teman-teman. Ini dia, truk, teman-teman. Wow. Mari kita ambil lagi, teman-teman. Wow, langsung saja, teman-teman. Uh, sudah bersih, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman. Wow, mobil. Wow Sudah selesai teman-teman Mobil mixer teman-teman Wow Selanjutnya teman-teman Wow Sudah bersih teman-teman Langsung saja Selanjutnya teman-teman. Wow, kotor sekali teman-teman. Lihat. Wah. Wow. Mari kita bersihkan teman-teman. Wow, sudah bersih teman-teman. Wow. Selanjutnya teman-teman. Ini dia mobil sedan Wow sudah bersih teman-teman Wow Mobil polisi teman-teman Selanjutnya teman-teman Wow Mobil Mixer lagi teman-teman Wow, selanjutnya teman-teman, oh, kita ambil ini dulu teman-teman. Wow, mobil Gani teman-teman. Selanjutnya teman-teman. Wow. Mobil ekskavator. Wow. Wow. Ini dia mobil ekskavator teman-teman. Selanjutnya teman-teman. Wow, mobil slender teman-teman Selanjutnya teman-teman, wow Wow, mobil truk teman-teman, truk barang ya teman-teman Selanjutnya Wow Mobil pak polisi berwarna putih Teman-teman Selanjutnya Wow Mobil truk ya teman-teman Wow selanjutnya teman-teman wow. wow mobil alat berat Selanjutnya teman-teman Wow Wow Mobil keren teman-teman mobil Derek ya teman-teman Wow Selanjutnya teman-teman Mari kita cuci Wow Mobil beko teman-teman Wow mobil beko lagi teman-teman Nah ini dia yang terakhir teman-teman Apa ini teman-teman Mari kita cuci ternyata hewan purba teman-teman lihat Wow oke teman-teman Wow kita sudah mencuci mainan ini ya teman-teman Wow jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman dan jangan lupa like dan subscribe Terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh